Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat desa semuanya Selamat datang kembali di channel Alana sekolani Pada video kali ini saya akan membahas seputar BSU BPJS Ketenagakerjaan akan cair sebelum lebaran Sebelum kita lanjut mohon dukungan kepada sobat semua Untuk klik tombol subscribe, like dan share video ini Kepada sobat yang lain melalui sosial media kalian Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker menargetkan bantuan subsidi upah atau BSU atau bantuan langsung tunai subsidi gaji 1 juta dapat disalurkan sebelum lebaran tahun ini. Ia menjelaskan, Kemenaker sedang fokus merancang regulasi dan revisi anggaran guna mempersiapkan agar program BSU itu dapat berjalan lebih lancar daripada tahun lalu. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, pemerintah akan memberi subsidi gaji sebesar 1 juta untuk para pekerja dengan gaji di bawah 3,5 juta per bulan. Menurut penuturannya, pemerintah mengalokasikan anggaran 8,8 triliun untuk menyalurkan subsidi atau bantuan sosial bansos tersebut nantinya BLT subsidi gaji akan diberikan untuk 8,8 juta pekerja selain itu pemerintah juga melanjutkan program bantuan sosial lain pada tahun 2022 salah satunya kartu sembako yang akan diberikan kepada 18,8 juta penerima Lalu pemerintah juga akan menambahkan penerima program keluarga harapan atau PKH sebanyak 2 juta orang. Terima kasih sobat desa yang telah menyimak video ini sampai selesai. Jika video ini bermanfaat silakan share kepada sobat desa yang lain melalui sosial media kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.